Menurut kepercayaan dan budaya di beberapa negara, hari lahir seseorang bisa dihubungkan dengan karakteristik tertentu yang dimiliki oleh orang tersebut. Salah satunya adalah orang yang lahir pada hari Kamis. Berikut ini beberapa ciri-ciri yang bisa dikaitkan dengan orang yang lahir pada hari Kamis. Beruntung menurut kepercayaan populer, orang yang lahir pada hari Kamis dianggap sebagai orang yang beruntung. Mereka diyakini akan selalu mendapat keberuntungan dan kesuksesan dalam hidupnya. Mereka juga diyakini akan memiliki banyak kesempatan dan pintu-pintu rezeki yang terbuka. Penuh semangat orang yang lahir pada hari Kamis biasanya memiliki semangat dan antusiasme yang tinggi dalam menjalani hidup. Mereka sangat optimis dan percaya bahwa segala sesuatu bisa dicapai dengan kerja keras dan usaha yang terus-menerus. Cerdas orang yang lahir pada hari Kamis biasanya juga cerdas dan memiliki daya ingat yang kuat. Mereka cenderung cepat memahami konsep baru dan mampu memecahkan masalah dengan mudah. Kreatif orang yang lahir pada hari Kamis cenderung memiliki imajinasi yang kreatif dan bisa mengekspresikannya dengan baik. Mereka sering memiliki bakat dalam seni atau musik, dan mampu menghasilkan karya-karya yang menakjubkan. Sosial orang yang lahir pada hari Kamis biasanya juga sangat sosial dan mudah bergaul dengan orang lain. Mereka memiliki kemampuan untuk membentuk hubungan yang kuat dan harmonis dengan orang di sekitarnya. Fleksibel orang yang lahir pada hari Kamis biasanya juga fleksibel dan mudah menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah-ubah. Mereka mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan memperlihatkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Mandiri orang yang lahir pada hari Kamis cenderung mandiri dan memiliki rasa percaya diri yang kuat. Mereka tidak takut untuk mengejar cita-cita mereka sendiri dan melakukan tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan mereka. Namun, Perlu diingat bahwa karakteristik di atas hanya bersifat umum dan tidak bisa dijadikan acuan untuk semua orang yang lahir pada hari Kamis. Setiap orang memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda, terlepas dari hari kelahirannya. Regenerate response.